Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kembali Bang Mina menginfokan, mengabarkan soal idola kesengan kita persahabat ya Ini langsung dari Bang Haji Roma Irama Diinfokan kembali, diingat kembali para sahabat ya kala bakal ada kejutan Leslar bareng Bang Haji Roma Irama Disimak di kalimat info caption yang dituliskan di postingan Bang Haji Roma Irama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nantikan bincang asik saya bersama pasangan muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam konten Bisikan Roma Episode terbaru insyaallah akan tayang pada Jumat 18 Maret 2022 eksklusif Hanya di kanal Youtube Roma Irama official. Jangan lupa persahabat ya, hari ini juga bakal ada kejutan Selain bunda Lesti live Instagram Ada episode terbaru nih di channel Youtubenya Roma Iram official Karena bakal ada konten bisikan Roma Bincang-bincang bersama Lesti dan Rizky Bilar Ini sih kejutan juga untuk kita semua Jangan sampai lupa Jangan sampai terlewatkan juga persahabat ya, untuk selalu menyaksikan Idola kesayangan kita Berikutnya, ada sebuah unggah spesial juga yang terdapatkan, perhatikan persahabat ya, ada momen video nih, Bapak Bilar bersama Kak Elsa, ini sih luar biasa juga project terbaru, sudah ditandatangani nih oleh Papa Bilar, kita doakan saja persahabat ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, ini video kemarin persahabat ya, kita simak nih di unggahan Kak Elsa Dewana kemarin ini bersama Papa Bilar di rumahnya Leslar tuh Papa Bilar ini sambil makan. Aduh, Masya Allah banget ya. Kita juga salvo dengan kalimat caption yang dituliskan. Deal, alhamdulillah, thank you Rizky Bilar makin sukses, lancar semua urusan, berkah untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Tuh persahabat yang sudah deal sudah ditandatangani oleh Papa Bilar pokoknya persahabat ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan kelancaran, apapun tentunya persahabat ya. Yang dilakukan kita sebagai fans sejati terus men mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya di pulsingan ini saat Papa Bilar tanda tangan kita lihat sebuah kalimat manis banget deh kalau tanda tangan gitu Rizky Pilar punyanya Lesi Kejora, aduh masya Allah banget ya <gitu> kita bahagia banget mengidolakan Leslar apalagi Leslar selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial juga nih yang kita dapatkan dari teh ocha persahabat ya teh ocha ini mengunggah Video warang BBL Aduh, masalah banget ya Ini diunggahnya di Facebooknya Teh Ocha nih, luar biasa banget ya Ada di Facebooknya Teh Ocha nih, BBL Si gemas penyemangat warga Konoha Mudah-mudahan selalu sehat BBL, selalu menjadi kebahagiaan Kedua orang tua, tahan tentinya Kita sebagai fans Mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar Berikutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan atau kabar spesial yang kita dapatkan Ini sih membuat kita bangga saat Leslar, Lesti Rizky Bilar, para sahabat Tampil di SCTV Music World 2022 Ini masuk berita hotshot dengan memborong empat piala penghargaan sekaligus, ini mencetak sejarah baru, katanya persahabat ya. Semakin bangga deh mengidolakan idola yang sangat luar biasa, Lesti Rizky Bilar. Ini tentunya mudah-mudahan terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Kita doakan persahabat ya, dan kita juga pasti bangga banget dengan attitude, dengan kebaikan mudah-mudahan Leslar selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang momen ini pun di-repost kembali oleh akun Rossi underscore Leslar 24 banyak sekali tanggapan komentar banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat salah satunya dari akun dia serikan di Villa mengatakan Alhamdulillah Hayo ini Tunjukkan dirimu yang pernah bilang Lesti bisa menangnya di kandang kayaknya langsung budak deh <laughs> ini pembuktian bahwa Leslar berkumpulnya sungguh luar biasa berkat kekompakan dari fans sejati mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan juga apapun yang kita lakukan diberikan kemudahan, amin berikutnya kita mampir keunggahan Mamah Kejora Dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto momen bersama BBL Bunda Lesti dengan dokter Nana ternyata ada juga AAB nih aduh, masalah banget ya BBL BBL Dijaga ketatnya oleh Uwak sama Nin Masya Allah banget ya Alhamdulillah kita merasa bahagia dan bangga sekali Mudah-mudahan keluarga Leslar selalu diberikan Kesehatan kebahagiaan juga Dan kita masih menunggu kejutan lain Hingga sudukan vitamin terbaru Di siang hari ini Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini Terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat berikutnya Bagaimana tanggapan kalian para sahabat mengenai informasi tersebut silakan berkomentar. Bang bin Ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.